Meungnya tadi mana memnya mana ke sana memnya ya, ya? sana ya? hmm? laut dimana, lautnya? Lautnya mana di hmm? sana itu memnya mana meungnya mana tadinya Yeah, yeah. Oh, okay, okay. Ke... Nama yang ini nyek sana. Ya, ya, oke-oke. Bu. main ini. Mama. Mm. Nah, ibu makan siang apa gimana? ibu gimana? gimana? gimana? sih? kok ya berarti entek. masak apa? masak karo oyong tapi Kar...